Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, di TV, TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru mendapatkan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya cara klik like comment dan subscribe serta Klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate update dan terhangat seputar lainla betunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Di hari Jumat yang berkah ini, para ya Kita awali tentunya ini ada mama spesial semalam dari idola kesayangan kita Yang kedatangan tentang spesial, yakni om Suleh para sahabat yang Ini bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah Leslar Wow, seru banget ya, pastinya bakal ada sesuatu nih, kejutan Kolaborasi Leslar dan Om Sulek Masya Allah banget Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Amin ya robbal alamin. Momen ini pun diunggah kembali oleh Akun Sendal Putih Yang skor di kalimat keemsun yang dituliskan Sisa semalam saat sama Kang Sulek Katanya tuh versepet ya, Hingga banyak komentar Tanggapan yang diberikan Yakni dari akun Mama enam 466 Mengatakan dalam kolom komentar kita nunggu vlognya pasti seru katanya tuh persahabat ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun instagram Sunny Renaldi mengatakan selalu menunggu vlog katanya persahabat ya wow semangat banget nih Selalu kompak dan selalu menunggu karya-karya yang akan sudah disuntuhkan dari idola kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan ini ada momen spesial ketika di acara Poles Kepo lasti kemarin Ini ada sebuah pertanyaan kepada Lintar persahabat sahabat ya Dede dan Kakak Bila menurut Bang Lintar gimana tuh pertanyaannya dan jawaban Bang Lintar luar biasa banget ya Lesti dan Lesti Bilar itu orangnya sangat asyik banget Kata Bang Lintar Tidak membedakan satu sama yang lainnya Wah semakin bahagia dan bangga banget ya Kepada ilah kita Masya Allah Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi panutan dan selalu menjadi sesak inspirasi Untuk banyak orang postingan tersebut, momen tersebut pun ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram City. 1 satu mengatakan semoga Lintar selalu setia sama Leslar Amin. Wow, masya banget ya. Tentunya di sini juga kita mendapatkan kabar yang sangat luar biasa dari Bang Lintar. Karena Mbak Lintar di sini sangat betah banget bekerja bersama Leslar, masya Allah. Mudah-mudahan selalu setia dan selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, bersama kita lihat juga ada sebuah unggahan juga nih spesial dari Kawan Dahara. Semalam mengunggah sebuah postingan di gasnya tentu postingan foto dia elastik kejora. Dan nama leksi juga itu di tag. Ada sebuah pertanyaan yang membuat kita penasaran kira-kira foto buat apa ayo Ken white katanya tuh aduh semakin berdebar-debar aja persahabat ya ada sesuatu apa yang akan diberikan oleh Kak Wanda dan dedek lastik kejora. kita lihat di kolom komentar persahabat ya sebelumnya unggahan tersebut pun ini di kembali oleh Uncle Leslar underscore seek ada kalimat kansen juga yang dituliskan Ayo tebak katanya persahabat Yang kalau mimin nih foto buat Aduh ya itulah katanya tuh Masya Allah banget ya <gifat> Kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan juga nih salah satunya dari akun Rosita Hussein Kayaknya buat video klip lagu si BBL Insya Allah halu dulu ya Katanya tuh Masya Allah banget nih ada Tentunya yang menembak kalau postingan dari Kak Wanda dahara tersebut Itu untuk modal video klip dari single terbaru Dede Alasti ke Ciora Buat single baru kayaknya tuh rame banget ya Tentu yang menebak buah single terbarunya Dede Alasti Dan ada juga video klip lagu BBL Katanya tuh Masya Allah banget Mudah-mudahan saja Tentunya doa-doa baik dikabulkan Tetap dukung tetap support yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Lesti Dan kakak Rizky Bila dan selanjutnya Prasobat dari info Resmi dari Bang Ariel soal acara Andogra KPI sahabat ya ini info penting ya untuk kita semua Karena lesa gejora sudah dipastikan sebagai bintang tamu di acara tersebut jangan sampai lupa jam 20.30 malam hari ini Makin gak sabar sahabat ya akhirnya momen yang paling kita tunggu-tunggu datang juga nih malam ini di lasa gejora akan tampil di panggung Indah Siar dalam acara Anugerah Cafe 2021 yang akan tayang jam 20.30 waktu Indonesia Barat secara live di Indosiar Tuh, pengisi acara Lesti Kejora Jangan lupa jangan lewatkan, jangan sampai ketinggalan di catat jamnya Para malam hari ini siap-siap kita menyaksikan acara yang paling luar biasa bergensi di Indosiar Dan tentu kita menunggu penampilan sang kejora Dede Lesti dan selanjutnya, kita lihat juga Ada sebuah unggahan dari IGSnya Bang Kakak Rizky Bilar Kalau sahabat ya, perhatikan nih tiga jam yang lalu, ini tepatnya Mas ya, mengunggah sebuah postingan video sedang bermain tenis meja bareng Bang Boril nih ada sebuah kalimat gak sopan gua ngalahin guru gua akhirnya at Ari Lobster wow bahagia banget ya Kakak Bilar akhirnya mengalahkan sang guru nih Ari Lobster yang tentunya kak Bilar sangat bahagia dan gembira banget ya Masya Allah mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan kesehatan untuk idola kesayangan kita berikutnya perhatikan juga di sini sebuah postingan juga membuat kita semakin penasaran, persahabat ya. Wow, bakal ada sesuatu kejutan kembali. Ini adalah salah satu personil dari Trinity Optima, persahabat ya. Berjam-jam, gak berhenti berhenti cerita ini kok bisa ya? Katanya tuh aduh, bikin penasaran aja persahabat ya. Sepertinya sih ada single terbaru nih persahabat ya. dari Dede Alain Segijora. Dan tentu kita sebagai fans hanya bisa mendoakan mensupport apapun yang dilakukan oleh Lesti dan kakak Rizky Bilar Untuk ke kabar selanjutnya Para sahabat Ada sebuah unggahan spesial juga Jangan lupa ini info penting untuk kita semua Catat juga nih Hari dan jamnya Karena ada perubahan jam tayang Jam tayang untuk cinta abadi Lestland itu Jam 9.30 pagi Para ya yuk sama-sama kompak Menanyakan rating CLL